Oke, okay, halo guys. Selamat sore. Hari ini kita akan coba mancing sidat lagi ya dengan ya bias, seperti biasa sistem teger. Kalau siang-siang gini pasti kita teger ya. jadi sebenarnya hari udah menjelang sore ini udah jam 5-an. spotnya kita sekarang berada di tengah-tengah perkebunan negasari ya. Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Nama daerahnya e, itu kebun 105 kalau nggak salah ya. Jadi di sini ada sungai kecil, lebih mirip selokan sih sungainya. Di sini kita berdua dengan ini Bapak Hobir ya. Bapak Hobir akan memasang tegernya, oke. Okay. Sekarang lagi nyari-nyari spotnya dulu, uh, ternyata ada guys. Uh, Lompatannya memang, tidak salah ya si bapak ini disebut Hobbit Batman karena memang lompatannya benar-benar mirip Hobbit Batman ya, Anjir Oke guys, ini dia selokannya guys Sangat, ya balal guys ya. Coba menerobos dia tuh, ayo cepat guys, keburu hujan guys, sudah mulai cuk, guys di sini, pantang pulang kita sebelum dapat lubang. Oke guys, hari ini kita berdua nih, baru beres uh, masang ya, pesan bawa itu kudung ya guys uh. Uh. iya itu ya guys nah kita lihat di sini uh. mantap guys ini nah harusnya kayak gini nih uh mantap oke okay, terima kasih karena kalian udah ngikutin kita hari ini stay tune terus jangan lupa share ya guys hari sudah berganti sekarang kita saatnya ya sekarang saatnya bagi kita buat ngangkat eh, tegeran yang kemarin semoga aja ada hasilnya kita akan lihat guys langsung kita turun dulu dari bawah ya dari spot-spot terakhir kita kemarin tidak ada oh yang ini tidak ada begitu pergerakan guys hah naik coba buat digusur guys. Eh. Coba coba coba. Kacerawa sup. Wah, jangan jangan ada guys. uh umpannya habis guys. Sedikit. dikit guys. Aduh, sayang sekali guys. Sayang sekali sayang guys. Umpannya dicaplok tinggal sedikit, tapi ya, ini enggak ada, guys. Kenapa, guys? Tidak membahas, apanya, guys? Hmm. Putus, hah? Uhuh. Kenapa, guys? Kipas lagi. Wah iya guys, wah oh, sayang sekali guys, putus. Aduh anjir sampai putus guys. Coba coba bawa kamera guys. Anjir berarti gede banget guys di sini guys. Tuh kan, kalau misalnya banyak runga kayak gini si lubang ini semakin agresif guys. Itu tali aja sampai putus guys. Uh gila. Ah ini harus kita pasang lagi guys. bener bener parah ini. Sampai putus kayak gitu guys. Bukan main, guys. Putus, anjir. Sayang seribu kali sayang, guys. Coba. Penampakannya ke kamera, coba. Kita mau lihat nih. Iya, guys. Lihat, guys. <tuk> guys, guys. Panjir. Sampai, sampai putus kayak gini, guys. Aduh. Aduh, tapi saya ini harus dipasang lagi, guys. guys ini dicatat apa ini saya sakit banget ini cemirina wah anjir. langsung gede dia yeah, well yeah. harus dipasang lagi itu guys gede banget itu kayaknya tuh kurintil sampai-sampai pegat guys bisa anget uh. oke okay. lanjut guys karena tadi putus ya jadi lubangnya belum dapat mau kita lihat sekarang guys. Ada nggak kira-kira? Ada pergerakan nggak guys? Mana? Lupa dia guys. Aduh. Ada-ada saja guys. Sampai lupa dia masangnya di mana guys. Oh, di bawah sini guys. Kalau gak salah ya. oh ini guys ada guys tapi eh dua seperti ini, ada okay. dua, dua Oke okay, guys kita lihat guys ada nggak guys berat nggak? Ya, umpannya. Sedikit uh, lagi, guys. sedikit lagi guys. Lihat, guys, umpannya sedikit lagi guys. Ah, mantap buat ini gila guys. Nah. Kita langsung menuju spot terbaik, Mari kita guys. Kita akan lihat, ada enggak, kira-kira. Di spot ini, guys. Ya. Oke, kita sudah dekat, guys. Ini, guys. Uh. Man. oh di bawah guys kayaknya guys dari roman-romanya kayaknya di bawah, ke dalam hati-hati putus lagi guys ada nggak guys ya ada, guys. tapi dililit ya iya. aduh wah ini semua spotnya kayaknya ada guys habis sumpahnya ya, ya tuh ah oh, iya dililitin guys aduh sayang sekali guys sayang sekali sayang guys ada ini juga. ada juga aduh mantap nah, guys nah, kemudian kita pasang di sini ya jangan-jangan hilang guys itunya guys ada wah oh, dia masuk juga guys coba tarik guys teragaknya pasti gede itu guys kalau ada nyangkut, nyangkut. Oh, berarti masih ada guys itu nyangkut ada, guys. udah gak ada, nggak ada aduh berarti ini kita nyatuh yang terlalu siang atau gimana ini udah gak ada lagi juga guys wah oh, ini harus ada part kedua kita masuk ke sini guys yakin nih. mantep mantep semuanya ada gitu guys dapat sembaran Oh, itu juga ditarik guys Tuh kan Semuanya guys ada Ada sambaran bagus guys Masih ada nggak Gak ada guys Gak ada Gak ada Aduh Parah ini guys semuanya habis guys Udah guys kita lanjut dulu guys Sayang seribu kali sayang guys Aduh Anjir ini, aduh, kalau mau kalau naik, udah dapat berapa kita ya? Oke, spot selanjutnya kita di mana, kau nih? Oh, di atas ini ya? Kalau nggak salah, kalau nggak salah sini kita masang, guys. Gini, guys, ada, guys. Ada, ya? ada itu, kamu itu gimana, aduh, lupa banget. Gimana, guys? Oh, ini ini dibiarin, guys. Nah, ini gak ada sembaran guys. Gak ada sekali. Oke, guys, kita lanjutin ya. Aduh, tinggal berapa pasang lagi? Kita empat ya. Aduh, empat lagi, guys. Belum ada yang naik itu pun. Umpan-umpannya habis. Cuma ada satu yang yang gak disantap ya, yang gak dapet sembaran Ayo! jangan sampai lupa lagi. Umpannya di mana guys? Oke, kemarin di sini. Ada di situ gak guys? Hah? Gak ada. Umpannya? Uh, umpannya habis juga guys. Tinggal dikit, aduh. Sayang sekali guys Uh, pebelit juga guys Uh, Lihat tuh kan guys. Semuanya guys, semuanya pebelit ini Aduh Sayang seribu kali, sayang gitu guys Tiap spot ada, tapi Pokoknya kita nanti ganti tekniknya guys Lihat guys, sampai habis guys Sampai habis, dan talinya jadi keriting tadi guys Aduh, harapan kita tinggal berapa lagi guys Oh yang ini guys, itu juga ditarik guys. Yang itu guys, coba ambil dulu guys. Ditarik itu juga kayaknya tuh. Ada nggak guys? Gak ada guys. Aduh, ada. Aduh, habis juga, habis juga guys. Ada, guys. Pokoknya kita harus ganti teknik guys lah ini guys. Jangan terlalu kendor talinya guys. Sehingga lubang itu bisa, ya, si sidatnya itu bisa bebas mengamuk, gitu, guys. Gimana yang itu, guys? Ini juga gak ada, guys. Gak ada. Ya, ada, guys. Dijong lagi, guys. Masih, umpannya masih banyak. banyak, masih banyak guys. Oh, iya. Yang itu gak dapat sembaran, guys. Aduh, sayang seribu kali sayang ini, guys. Guys, sayang, sayang seribu keris sayang guys, ampun. Dari berapa pemasangan kita guys? Ada 11 ya. Dari 11 eh, pemasangan, cuma ada dua guys yang gak dapat sembaran. Semuanya dapat sembaran. Yang paling parah itu ya tadi yang ada yang putus ya guys. Jadi mungkin karena tekniknya yang masih kurang bagus tadi guys, jadi kita si batunya itu dibiarkan mendasar gitu di dasar air, karena memang agak diangkat dikit supaya si ikan sidatnya itu gak bebas ngamuk gitu guys. nanti kita akan pasang lagi guys, jadi kita harus pasang lagi soalnya spotnya kayaknya memang, memang masih belum ada yang pasang di sini guys, ya. bagus banget. Sayang sih sayang guys, kita nggak bisa lihat penampakan uh, ikan sidatnya, ya tapi Terima kasih banget buat kalian yang udah pantengin video ini yang udah nonton sampai beres. Oke, okay. jangan lupa bagikan atau like. Kalau mau ikut kasih kritik saran atau komentar-komentar silahkan komen aja. Uh, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat pagi. Uh, sampai jumpa ya. Video, video berikutnya. Nanti kita akan balas di sini. Kita akan pasang lagi ya. Bye bye.